Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Cenderosa Auto Channel Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa Nah teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih alamin Buat teman-teman yang oh, sudah dulu, kan? support teman-teman menonton video-video derosa -video De kan, ya? Saya doakan pancet, semoga teman-teman ya? dibanyakin rezekinya hmm disehatin badannya dan dipermudah dalam segala urusan amin nah. ya Allah herbal alamin teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau mereview satu showroom yang unitnya bagus-bagus mungkin harganya bisa merekomendasi buat teman-teman kita langsung aja ya teman-teman kita ke ownernya langsung dengan cimelan nih rumah ada ramang sehat sehat, nah, sehat. Ya. nah ini cimelan kebetulan salah satu hmm? ngelola di dance auto ya dance auto gimana kira-kira nomor teleponnya tolong disebutkan Oke okay, 0821 821 Oke 8278 nah dance auto itu alamatnya di mana sih serba Palem Palemsemi blok A2 nomor 21 nomor 21 uh. Palemsemi Karawaci Tangerang ya iya, Karawak Palemsemi Karawaci Tangerang uh -huh. depan pintu masuk nomor 2 Depan pintu masuk nomor dua, Mas. Ambil karcis lurus aja, lurus ada aja. di tiga showroom. Oke, pokoknya teman-teman, insya Allah nggak bakalan nyasar ke palem semi. Nanti serlocknya ada di kolom deskripsi ya. Dan beserta nomor teleponnya, Cimelan tersambung via WhatsApp ya. Ya, nah, kira-kira mobilnya yang kita mau update berapa unit sih? Uh, eh, boleh, ini kita ada jaris ini juga kita ada yang lama tapi seger Oke okay. uh, ya kita mulai yang ini dulu Cik nah C ini Avanza tipe apa nih Cik Avanza G manual G manual ya. tahun berapa Cik tahun 2006 tahunnya tua tapi barangnya seger banget Avanza G2006 ya. warna biru Wah, ada bekas kaleng semua. Masih kaleng semua, original. Original. Wow, luar Ban biasa. Ban serepnya aja belum pernah turun, Pak. Ban serep belum pernah turun. Gimil. Selamat banget. Bener-bener loh. mobil iya, antik iya. benar-benar. Mobil ini. antik. Mobilnya antik banget. Bagus banget, iya. berplat ganjil untuk pajaknya di bulan April 2023 ah, untuk panjang alamat panjang SNK banget. daerah Depok ya? Iya, daerah Depok. Perorangan, Teteh. Berorangan. Perorangan. Perorangan. Perorangan. Kilometer berapa, Ci? Kilometernya seratusan, an Baru ribuan. seratusan, an Wow, itu asli tuh Asli Wow, seratus ribuan loh teman-teman uh, Mobilnya full orisinil mobil antik. antik banget, benar-benar Harganya berapa Cik? Uh, harganya pasti dijamin murah Oke okay. uh, 86 86 juta? Ya, murah kan puluh orisinil loh Ini gak ada dandan Cik? Tidak ada dandan, siap pakai Siap pakai, iya. gak bekas laka? No, enggak Enggak ada yang sama sekali. Enggak ada, Waduh. dicek aja langsung dicek, langsung bawa pulang. Cih, kalau teman-teman mau kredit bisa enggak? Cih, oh bisa. bisa, bisa ini bisa dikredit, bisa dikredit. Oh, udah dp berapa DP-nya murah aja, 20 juta, 20 juta mm. ansurannya Cih. Angsurannya cuma 2,2 koma sama empat tahun, tiga tahun. Lama empat tahun. Empat tahun, ya. 20 Mau juta. ada uang berapa? Oke, okay, datang aja. Ke datang ke sini. Kesini. Langsung lihat saja. Betul. Nah. Tapi itu harga tersebut bisa nego ya Ci, Bisa ya? dong, okay. kan nggak supermarket. Betul, teman-teman. Buat teman-teman yang cocok sama mobilnya, angkanya tinggal negosiasi langsung sama sini. Ya. ya. Oke, okay. nah. ditunggu. Yang lagi sih? Oke, okay. Ayla. Nah selanjutnya warnanya merah warna koki mobilnya bagus wow. nih cini Aila tahun berapa nih cini tahunnya dua ribu tujuh belas kmnya baru dua puluh ribu dua Aila tipe apa tipe x manual tipe x manual iya dua ribu tujuh buat ganjil untuk pajaknya di bulan September 2023 untuk alamat SNK daerah Bekasi Bekasi ya iya. kilometer tadi 20.000 ribu. 20.000 an 2017 Wih, bagus banget ya Ci. Iya mantap harga tahu. second tapi seperti baru pak. bener bekas rasa baru karena iya. kilometernya baru sangat renda Pak ya perorangan sih perorangan kira-kira perorangan. Perorangan. Mm -hmm. harganya berapa Ci? harganya mm -hmm. murah banget Oke okay. 103 103 tapi nego dong Iya nego 1000 ya 1000 cc ya 1000 yeah, 1000 seribu, seribu, seribu cc ailannya tahun 2017 ya yeah. Tapi yang sudah facelift. Facelift Betul sekali. Uh. Ya, ayo okay. yang mau silakan. Kilometer ribu, mobil rekomendasi masih full original. 103 di negoin. Uh. Iya. Oke, okay, selanjutnya, cik. Selanjutnya Brio. Brio. Tahun berapa nih, cik? Brio nya tahun 2016. 2016. Manual? matic Metik. Metik. tipenya nya? satya ya. E Ya. Automatic 2016. Pajaknya di bulan Juli dua ribu dua puluh tiga untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat Betul, ya. Betul. Kilometernya lagi berapa? Empat puluh ribu. Empat puluh ribu. Berapa per orangan sih? Per orangan. Per orang Warna hitam mobilnya bagus 2016 ribu enam belas loh. Dijamin grass banget. Bener, bener, bener. Untuk didian Dian Auto mobilnya siap semua. Betul. Iya. Kilometernya masih sangat rendah. Nah harganya berapa Cik? kira kira? Harganya seratus. kasih yang terbaik Cik? Bagus. Harganya 139, tapi bisa nego 139, sampai jadi. 139 masih bisa nego sampai, sampai jadi. jadi. Sampai jadi. Iya, ayo langsung harga. ke pasti aja. Betul, harga ditawarkan sama Cici Melan masih nego open price eh, betul. ya. Teman-teman jangan kaget, yang penting datang aja dulu iya. nego, nego sampai jadi. Siap yang sudah nego pasti pasti dikasih, dikasih ya pokoknya teman-teman mau kredit bawain duit berapa aja bisa ya, boleh uh, tergantung budget tergantung budget banyak pilihan betul nah. ini lagi Cik Kalia kailah ini tahun berapa Cik Kalia 2017 2017 Kalia nah. tipe G atau E. Tipe G. G manual, manual. Kaliaga G 2017 bertransmisi manual ya teman-teman. Ya. Plat genap untuk nilai pajak eh, untuk pajaknya di Desember 2003. Alamat SNK Jakarta Timur deci. Ya, Betul. Ini kira-kira kilometernya? Oh, empat puluh ribu juga? Empat puluh ribu. Ya, Tahun dua ribu tujuh belas? Dua ribu tujuh belas. Kilometer empat puluh ribu men rendah ya. banget. Asli nih sih? Asli, asli dogma. Karena yes, saya dari pembelinya bener -bener. langsung tidak di apa-apa, langsung dicuci, dibersihin di salon man. Oh ya? Enggak ya. perlu di lagi. Enggak perlu diri lagi. Wow. Masih mulus, masih kaleng semuanya. Masih kaleng semua full orisinil ya, Full 2017 dapat yang benar-benar batu cincin nih, teman Pajaknya yang kita suka. 12 Bajaknya. 2023. Betul. tahun. Dan Nomornya juga salut, loh. Bagus, iya. dua, dua, dua, dua, dua, tiga, dua. Nah, mantep kan? <laughs> Bener, belakangnya tos. <laughs> harganya sih berapa? Ci? Harganya, harganya jangan diragukan lagi. Betul. paling murah 125 Nego sampai 125 jadi. Nego sampai jadi, iya. jadi ya, sampai deal ya betul nah teman-teman 125 juta kilometernya masih sangat rendah di angka 40.000-an atas sama perorangan dan bodi mobilnya pun masih orisinil terawat Iyap. ya mesin-mesin hmm. kayak kaki -kaya nggak ada masalah ya nggak ada masalah oh, makanya ini. langsung di test drive aja ke lokasi drive aja baru ke lokasi. kita tahu pokoknya bagus rekomendasi mobilnya tinggal harganya aja Iyap. oke selanjutnya sih okay. ini mobil pickup pick carry tayo ya Sherry tayo dua 2021 dua ya. masih garing banget ya waduh garing banget Aduh. namanya juga pribadi betul ini yang ACPS standar yang ACPS ACPS dua Tayo PS ACPS ya teman-teman ya. platnya T Karawang ya iya kirnya panjang kirnya panjang Pajaknya juga pajaknya bulan Juni 2023 ya, baru berplat juga. genap teman-teman ya. atas nama perorangan PT Cik. atas nama perorangan atas nama perorangan ya ya kilometer berapa cih 2020 kilometernya 30.000 ribu 30 ribu ah. wow tapi emang enggak ada ada cih ya nggak langsung body body gak ada penguk, nggak ada yang pengok cih nggak luar ada luar biasa ban tembus semua. masih bagus banget harganya berapa Cik harganya 117 nego 117 nego ya tuh teman-teman 117 nego sampai jadi aja. Mobilnya udah saya lihatin bagus, enggak ada dandan, tinggal pakai. AC-nya dingin banget. ac dingin ya. Ini bukan yang standar ya, teman-teman, yang tipe sudah ACPS gitu. Naik mobil pickup terasa mobil minibus. Betul. Ya. Kalau untuk harga on -the -road barunya tuh sekitar 170-an, sih Iya, betul. 170-an. Gitu. Ya, Ini temen -temen, cuma 117 aja. 117 aja. Oke, okay, selanjutnya yang mana, sih Ini. Yang Grand Livina, Grand Livina. Grand Livina Nah XP. ya Ini ada Grand Livina XP Tahun berapa Cik? 2012 2012 di Manual nanti? Manual Manual nah. XP manual nih teman-teman banyak yang cari kemarin nah. Grand Livina XP 2012 Bertransfisi manual warna silver Pajaknya di bulan September berplat genap Untuk alamat SNK daerah Bekasi juga betul, ya betul. Perorangan Peter? Perorangan. Perorangan Perorangan Kilometernya Cik? Kilometernya nah. 80-an Delapan puluh ribuan. Iya. Iya. Tapi mobil memang masih sederh banget. Oh, boleh dicek dulu. Kaleng semua, kaleng semua, cik. Ah, masih. Oh, iya bener loh. Bebas tabrak dan banjir. Saya lihat nih kondisinya benar-benar masih orisinil ya, masih banyak kan orisinilnya. Iya. Paling bemper-bemper doang wajar ya. Ya, pemakaian. Pemakaian. kalau mulus bingung. Betul. Katanya cek ulang. Iya, bener bener. Ya kan ini ori, masih ori. Dua ribu dua belas tipe kalifi ya teman-teman. Harganya berapa cik? Harganya 93 aja. 93 juta masih nego dong. Iya. Tuh teman-teman 93 juta masih bisa dinegoin sampai jadi ya. Eh. Iya dong. Sampai jadi sama teman-teman. Mobilnya bagus. Tinggal. Mobilnya bagus. Harga. Dijamin. Dijamin Banyak ya. Masih tebal semua. Kaki-kaki anak, sih. Wah kaki-kaki jangan dibilang eh, enak pamerus gak? Oh, ada kering. Enggak ada kering Masinnya. ya dicek langsung aja ke lokasi betul, dijamin enggak kecewa deh iya tuh iya. teman-teman pokoknya digaransikan sama Cicimeli ya jalan iya. ya oke bagus rekomendasi harganya 93 puluh tiga dinego betul nah ini lagi satu lagi ekstril ekstril wow ekstril wow, 2015 2015 lima 2,5 dua oh iya yang dua koma lima yang ya mm. betul berplat genap untuk pajaknya di bulan Februari 2023 untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara Kilometernya berapa Cik? Kilometernya seratusan Seratus ribuan ya? ya? 2015 ya Cik? Hmm -mm. Perorangan? PT? Nama, PT? nama PT Tapi walaupun nama PT Buka kan... PT rental ya? Buka Bukan. Bukan. Nah, yang pakai kan pribadi Pribadi. Yang ya. pakai paling petinggi-petinggi perusahaan petinggi, tersebut Iya betul. betul Buat itu aja petinggi-petinggi dikasih Betul ya. Dan surat-suratnya Pasti lengkap ya, Dijaminin 100% betul. Iya boleh dicek dulu mobilnya, boleh diperiksa, dites, langsung, langsung iya, sama jendela. Iya, harganya wah, harganya murah banget. Oke, okay. bengong nih kalau ah. dikasih tahu harganya nih ya, cuman dua ratus lima anjing. Dua lima iya, wow, bener ah. lu kaget. Promo lho. nih, terbesar nih dua ratus lima di awal Januari dua ribu dua puluh tiga, promo. XRIL 2015 masih nego dong boleh dong e, nah temen-temen jamin deh pasti nego untuk harga segini sih uku, buat ukuran saya kondisinya bagus harganya masih worth it banget kena ya. ditambah dinegoin lagi dong iya Wah, boleh, makin kena boleh langsung kalau nego ke lokasi aja sambil tes drive sambil ngopi, Betul. ngopi. nomor teleponnya di atas ya boleh. Temen -temen, nanti nomor teleponnya telpon. jangan lupa WA nah. juga boleh tanya-tanya tanya juga boleh Oke selanjutnya Cik ada Avanza iya. nih, Ci. Ah, <coughs> ini Yaris aja. Oh, Yaris dulu ini sudah laku. Oh, ini udah, udah laku, Ci. Udah, apa udah. sudah laku? Oh, udah laku. Wow, dia tahu berapa, Ci? ini tahun berapa Peci? Apa saja? Dua ribu tujuh belas, dua ribu tujuh belas. metik. Oh, ini sudah laku. Ini mobilnya wow, bagus banget ya, kondisinya iya. ya. Wow, Ang segar, segar banget. Iya, nah, ini ada Yaris Tower. Tahun... Kena lagi dengan Yaris ini, lebih segar lagi, lebih segar lagi. Iya. Oh, ya? Hmm. tipenya di penyaji manual. J manual, tahun 2000 2012, 2012. sudah model 2012. baru ya. Sudah model donat. Betul, betul, betul, betul. New model. New model. Yaris tipe J bertransmisi manual berplat ganjil, temen teman Pajaknya di bulan November 2023 untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota. ya Perorangan apa PT? Perorangan. Perorangan. Kilometer berapa, Kilometernya 80-an delapan 80 puluh ribuan. Wih, ya. segar banget ya. Segar dong. Iya. Ini warnanya juga putih. Melihat bodinya aja bagus Mangto. loh. C -c -c -c -c -c -c -c luar biasa. Wow. Pokoknya teman-teman nggak -teman disangsikan untuk kondisi mobil ini benar-benar bagus banget, terawat ya. banget. Betul. Saya dari ngelihat auranya aja udah keluar, udah kelihatan. Ini mobil bagus. Iya. Gitu teman-teman. Nah, kira-kira harganya berapa? Harganya, wow, oh, murah seratus okay. dua aja 122 masih nego iya. tuh nego teman teman seratus masih nego pokoknya teman teman jangan kaget harga yang di opening ya iya. dibuka sama cimelan iya. tapi harga tersebut masih open press aja teman teman udah seret gitu. langsung nego aja sampai jadi sampai jadi promo di awal Betul. januari 2023 ribu stoknya banyak harganya masih sangat worth it buat ukuran harga pasaran iya. sekarang okay. ada yang mau disampaikan sih sebelum kita Ya Tutup? aku berharap semua yang berminat bisa datang langsung ke showroom kami di Dian Auto eh, Palem semi blok A2 nomor 21 ditunggu kedatangannya dan langsung test drive betul jamin tidak akan kecewa membeli mobil di Dian Auto betul langsung hubungi cemeran ya, ya langsung okay. hubungi dan WA di nomor 0821 ditunggu jangan sampai ketinggalan ya Oh bener-bener kan respon banget ya penjualnya bener-bener antusias mudah-mudahan teman-teman bisa merekomendasi bisa mereferensi tinggal datang ke sini nego sampai jadi ya siap hmm. ya mau kredit mau dp berapa Oke. aja dilayanin pasti ya, ya. Mau, Oh gitu. ya satu lagi yang untuk X-ray yang okay. mau kredit bisa tanpa DP lho tanpa DP Wah, beneran sih tanpa si? DP hanya bayar angsuran pertama angsuran aja angsuran pertama doang bisa bawa pulang mobil X-ray angsuran pertamanya berapa sih? angsurannya kurang lebih 6 6 ribuan iya 4 tahun 4 tahun kalau 5 tahun 5 juta 5 juta yang pasti dicek dulu mobilnya betul di, uh, di test drive dulu baru kita nego belakangan betul ya teman-teman ya, okay. di sini tanpa DP disediakan sama Cimela. Ya. Nah, ada lagi sih beranggali. Sudah, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, teman-teman berikut tadi yang telah kita sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabil Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Derosa Auto dengan Dedi Cimelan dari Den Auto. Den Auto Semi ya. Den Auto palem Semi. Ya. Ya, semi. Oke. Okay. Da -da. dadah